Jadi Nabi Musa lari dari Mesir ke Midian. Midian ni bukan bukan ghetto hak hak Firaun dah. Ya negeri lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآ أَمْدَيْنَا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآَمَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ayat 22-25 Suratul Qasas Kesoh Nabi Musa setelah dia keluar dari Banah Mesir Dia menuju ke suatu tempat namanya Madian Madian ni adalah satu tempat yang adanya di Bomi Palestin sekarang ni. Masih lagi diuk nama Madian. Siapakah hari ini? Dan setelah ia meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju ke negeri Madian. Dalam tafsir rajah katanya lebih kurang 9 hari Nabi Musa jalan. Sebabnya lari daripada tentera Firaun yang cuba nak takat ataupun nak igak nak, nak bunuh Igak hidup pun tak apa mati pun tak apa jadi nabi Musa lari dari Mesir ke Midian ni Midian ni bukan bukan ghetto hak hak Firaun dah ya negeri lain dengan ia ber, uh, uh, ber, berdoa lah ia dengan berkata Ini Nabi Musa apabila sapa di sana Ataupun duduk di dada perjalanan Dia katanya Qala asa rabbi ay yahdiani sawa as-sabim Asa rabbi Mudah-mudah tuhaiku Dalai kaedah nahu lah Biasanya asa ni kena adanya an. Ya kena adanya fiil mudhari sebab asa ni iaitu nya litaraji. Adalah harap pair yang panggil. Perkata eh, apabila disebut asa asa asa maka kena adanya an balik belakang. Sebab tu bila kita tengok seluruh dalam Quran ni perkataan eh, asa Kena adanya fi'i mudarek. Selepas pada tu. <tutuk> Asa Rabbi an yahdiani. Mudah-mudah tuhaiku menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jadi di situlah apabila Nabi Musa minta dengan Allah mudah-mudah dia akan temung jalan yang betul, yang benar ataupun jala selamat. Allah Ta'ala takdir apabila dia pergi safar di satu tempat. Iaitunya, tak -tak dan tetap kalah ia sampai ke telaga air negeri Madian. Ia dapat di situ sekumpulai orang-orang lelaki sedang memberi minum binatang ternak masing-masing. Tuhai raya di dalam ayat ni, wajada alaihi ummatan. Ummah, artinya kumpulai maknanya kelum manusia sama ada sedikit ataupun banyak apa atau lagi umat yang sangat besar orang satu kumpulan pun dinamakan jamaah dinamakan umat jadi Nabi Musa apabila dia sapa di Madian dia tengok satu kumpulan orang lelaki sedang duduk ambil air dari telaga tu sebab lain tak ada tak ada air ataupun tak ada telaga situ sahaja boleh duduk ke arah air dalam telaga saat ini, wi makin ni itu, wi air kepada Biring, hok Hukya-hukya saat ini duduk pera. Dan ia juga dapat di sebelah mereka, Dua perempuan yang sedang menahan Kambing-kambingnya. Orang Tino lain tak ada. Ada orang Tino dua orang. Budak muda. Budak Tino Wairun orang-orang jatah kiu dulu ataupun kalau kiu orang tino dulu orang-orang jatah gesek di tengah menyebabkan Nabi Musa kalau perhati tengok eh, bila lah nak boleh kiu orang tino dua orang ni kambing dia apa ada padahal orang-orang jatah ni kadang-kadang mari awal mari akhir mari lewat pun set kiu orang tino lalu tu lah ia bertanya Iyo di sini maknanya ya? Nabi Musa bertanya Apa hal kamu berdua? Ma khutbuku ma? Dia bertanya Apa ni mau duduk sini dua orang? Padahal Nabi Musa pun Gambar dah katanya Nampak kambing Horetinu ni di pera Nanti nak Ambil kiu lah Air Yang nak dikara oleh Mereka berdua Lalu itulah mereka menjawab Qalata Dua-dua orang itu jawab Pensi yang dia akan. Katanya La nasqi hatta yusdirar ri'a Wa abuna syaykhun kabir Kami tidak memberi minum Kambing-kambing kami Ataupun kalau dia terjemuh salah kira Kami tidak boleh Saya lebih minat kami tidak boleh memberi minum kambing-kambing kami sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternak masing-masing, maknanya kita dua orang ni kalau nak boleh kiu nak boleh karang air, nanti pok-pok jatah beri klik belakang kiu kita tak tahu bila, boleh jadi sekehari tu tu nak ayat katanya orang-orang au ambriyap cuai okat bagi orang tina dua orang. Tulah apabila Nabi Musa, Nabi Musa dia orang bukan orang situ. Dia ada perhati tengok Nyanyi orang tina ni dua orang. Lalu tulah. Dan bapak kami ni budak tina dua orang tu gaya lagi. Wa abuna shaykhun kabir. Dan bapak kami seorang yang terlalu tua umurnya. Siapa tu bapak kami? Iaitunya Nabi Syuaib. Nota kaki 1307. Negeri Madian ialah negeri Nabi Su'ib alaihissadam. Dan kedua-dua perempuan itu ialah anaknya. Oleh kerana Nabi Su'ib pada masa itu terlalu tua umurnya dan tidak ada anak lelaki, maka kedua-dua anak perempuannya itulah yang mengembala kambingnya. Nah, kalau lebih jelas lagi dalam kesah ni, yang Allah Ta'ala cerita hubungi dengan Timah tipai, Nabi Musa keluar dari Mesir, mari duduk di Madian. Lepas tu, apabila duduk di Madian pula, bila duduk di Madian, Allah ta'ala takdir dengan kebaikan yang ada pada Nabi Musa, iaitu dia boleh jadi menatu Nabi Syu'id. Sebab ke apa tu? Pucar timah tipai, iaitu di telaga air sana itu. Sebab budak tino dua orang tu saat ni. Bukit budak ada lah. Gadis. Dua orang adik kakak. Bila Nabi Musa kecek dengan dia. Dia pun tahu katanya. Musa ni bukit orang tepat teh ni. Mari duduk. Di kawasan tu. Apabila. Apa? Nabi Musa tolong. Tolong apa? Tolong karai ataupun tolong gesek Kiu. Wayak kepada orang-orang jatih saat ni Katanya, hey, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Nu, tengok orang-orang tina, dua orang-orang ini, kambing dia belanan. Kalau dia puak mengambil kiu, sudah dulu, lepas bila lagi, dua orang itu nak nak boleh ambil air ke, ke kambing dia. Boleh jadi sekerja hari ke, sapa petai ke, dan sebagainya. Telaga ada sutih di ya situ. Itulah Nabi Musa pun. Fasakal lahumah, thumma tawalla ila zil. Maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Tolong karang air, wi air kepada kambing-kambing. Lepas tu dia tak tahu nak pergi mana. Umrah apa tak ada. Orang okay, hak boleh kiu dulu tu, karang-karang air gi, gi gi gi gi dengan kambing. Pas budak tina dua ni pun apabila Nabi Musa tolong, dia apa kelik Nabi Musa tu bersorak cari pokok kayu mana lah boleh teduh sikit nak duduk situ Itulah Allah Taala katanya summatawalla ila zill apa kemudian ia pergi ke tempat teduh galik kan ya? tu kok bucu-bucu telaga ni ataupun kok kawasai telaga ni ia ada pokok kayu wallahualamlah kita tak perhati dalam sejarah lagu tu dia jarang nak ada pasal telaga dot dia duduk di tengah-tengah pada pasti ataupun telaga duduk satu tempat tu tak ada pokok kayu ya baliknya ada pokok kayu di kawasan telaga wallah alamlah dan boleh jadi orang ni tabiat semula jadi apabila ada tempat lengnam situlah ada pokok-pokok kayu ha tu nabi musa pergi dia duduk teduh situ mananya tak tahu nak pergi rumah siapa dah bukan tempat dia makan ni pun tak ada minum ni pun tak ada tapi harap katanya Do'o yang dia do'o Mudah-mudahnya Allah Ta'ala tunjuk jalan yang sebenar kepada dia Alhamdulillah apabila dia duduk di bawah pokok kayu Do'o pula Haa tengok Ni do'o Nak no, ayat katanya Orang apabila rapat hati dia Terikat hati dia dengan Allah Dia kata kena Fakon Nabi Musa berkata Lalu berdoa dengan berkata Rabbi inni lima anzalta ilaya min khairin faqir Ini satu doa pula ni Bila kita pergi mana-mana berasa kesik Berasa di yewe So ye, Tak ada siapa nak jadi saing kita Patu tu mana lah tempat kita nak pergi Doa ni do adalah doa mustajab. Rabbi inni lima anzalta ilaya min khairin faqir Wahai tuhaiku sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau kurniakan. Kalau kita gambar mudah-mudah, boleh jadi nak, Nabi Musa tak ada wik pada waktu itu. Dalam poket, kalau seluk poket, tak ada apa sekarang. Makan nek pun tak ada, minum nek pun tak ada. Dia berdoa minta dengan Allah Ta'ala. Ini sebab tu doa yang Allah Ta'ala raya di dalam Ra'a walaupun perkataan itu adalah Hak nabi tertentu tapi boleh kita guna. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sebab tu kita gi mana-mana dah di satu tempat. Turun kereta api ke, kapal terbang ke, kereta ke, doa dengan doa ni. Mudah-mudahan tempat hak kita gi tu Allah Taala wajadi kita selamat. Terutamanya orang duduk di dalam musafir sore ni oh susah. Susah. Cuba gambar katanya kita gi mana-mana sore. Kalau dia ada dua, tiga boleh. Boleh kecek. Boleh. Kira apa ni? Put kui pergi mari. Nak masuk bila air pun mudah. Dia ni tunggu tunggu luar. Kawan masuk dulu dan sebagainya. Tapi dia gisah dia. Ya Allah susah. Mana baik lagi, mana goto lagi. Banyak-banyak-banyak kera. Kadang-kadang duduk dalam syafir itulah lah. Orang-orang nak tipu. Tengok mundud sereh. Mubukai orang okay, sini ni. Apa tu? Mulai ada lalu. Orang pasang yang mari nak Nak-nak-nak kecek. Nak mari belik-belik ke kita. Rayak dia tu, gani dia ni, puak tak dia. Huh, habis, duit poket. Ha, tu, bari-bari, hadut ada baik kadang-kadang. Nyo curi dia ambil habis. Mari, tei senip dengan kita. Buat jadi orang berjuru, jadi orang apa. Kenakah? Dia adalah penipu. Ha, ni doa ni molek benar ni. Kalau sekiranya kita pakat baca. Ketika kita duduk di dalam perjalanan ini, terutamanya apabila kita sapa di satu tempat, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Alhamdulillah. Dia terjemuh lagu mana? Dalam pimpinan Al-Rahman. 1-3-0-8. Yani mendengarkan kesoh kedua perempuan itu, bahawa mereka terpaksa mengambil air dan mengembala binatai-binatai ternuknya. Ani Nabi Musa apabila dia... Dia kecek dengan gadis dua orang anak Nabi Syuaib saat ni kerana bapa mereka terlalu tua tidak larat mengerjakan yang dimikiah maka Musa berasa belas kasihan lalu ia menolong mereka mengambil air dan memberi minum kambing mereka ia menolong mereka dalam masa ia sendiri apa ni terlalu letih kerana menempuh perjalanan yang jauh dari Mesir Kesitu, iaitunya ke madian Dan sangat lapar Padahal tidak ada sesuatu yang hendak dimakan Pada saat itu Pergilah ia berteduh sambil berdoa Seperti yang tersebut Dan lihat ayat ini Alhamdulillah Juruh Nabi Musa ni Walaupun ia lapar, dia tak luk Habis rai Tapi, jangk lagi tak Tolong orang susah Haa, tu. Dia pun tak ada duduk kosak katanya nak tolong orang jatih tak si tolong orang jatih sebab orang jatih, dia orang banyak dah sama-sama nak, nak ambil air pera kambing belakang tapi tengok kepada orang jatih ni dengan dissoling oleh orang-orang jatih saat ni duduk seng, duduk seng kiu pok-pok dia saya baca selagi ni banyak ya pasal ayat 25 ni kita sambung insyaAllah insyaAllah Fajar, atas tamsiyah, ala setiah, dalam dua orang saat ni, salah seorang ni mari jumpa dengan Nabi Musa, dalam keadaan air malu-malu nak kecek pun, pasal malu sebab apa sebab cerita ni, yaklek klik royak kepada ayah dia Nabi Syu'ik di rumah ni, insyaallah kita sambung esok semula, ayat 25 dan seterusnya, Wallahu a'lam. ala ala Nabi Muhammad, Warahmatullahi Wabarakatuh.